Jika Anda menginginkan kebahagiaan, kepuasan, kesuksesan, dan kedamaian batin, mulailah berpikir bahwa Anda memiliki kekuatan untuk mencapai hal-hal itu. Fokus pada sisi terang kehidupan dan harapkan hasil positif. Ikuti kata-kata berikut ini. Hari ini, saya bahagia, percaya diri, dan sukses. positif, sehat, dan kuat hari ini. Hari ini adalah hari yang baik. Saya senang, kuat, dan positif. Saya bersemangat untuk bangun di hari yang baru ini dan saya mengalami kehidupan yang indah ini dengan kebahagiaan di hati saya. Saya percaya diri, Aman dan kuat adalah bagian normal dari kehidupan sehari-hari saya dan saya memiliki semua yang saya butuhkan untuk menjadikan hari ini hari yang menyenangkan. Saya selalu baik, pintar dan kuat. Saya menolak semua perasaan negatif tentang diri saya dan hidup saya, dan saya secara sadar menerima semua yang baik. Saya bahagia dan puas dengan hidup saya dan bersyukur atas semua yang saya miliki. Saya sabar, tenang dan mengendalikan perasaan saya. Saya menyambut hari ini dengan ketenangan pikiran dan tubuh saya. Terima kasih, saya dipenuhi dengan cinta, rasa terima kasih, dan kebaikan untuk hari lain di bumi ini. Saya memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menciptakan semua kesuksesan dan kemakmuran yang saya inginkan. Saya mengendalikan hidup saya dan saya melepaskan keyakinan negatif yang stagnan yang menghalangi kebahagiaan saya. Saya berani, saya percaya diri, saya layak. Saya suka siapa saya. Hidup saya adalah sebuah petualangan dan setiap hari, saya menemukan jalan baru dan menarik untuk dikejar. Saya fokus pada tujuan saya dan merasa bersemangat tentang hidup dan pekerjaan saya. Alam semesta dipenuhi dengan peluang tanpa akhir bagi saya dan saya mengejarnya dengan tujuan dan kekuatan. Hari ini, saya memilih untuk berpikir positif dan saya menciptakan kehidupan yang luar biasa dan sukses untuk diri saya sendiri. Saya adalah individu yang kuat. Percaya diri dan saya secara sadar menarik kesuksesan dan kebahagiaan. Saya energi, antusias, percaya diri dan bahagia. Saya membuang semua keraguan diri dari pikiran saya dan saya merangkul harapan, optimisme dan kasih sayang. Hari ini, saya meninggalkan semua kebiasaan lama saya yang negatif dan dengan penuh semangat akan mengambil kebiasaan baru yang lebih positif sebagai gantinya. Pikiran saya tidak mengendalikan saya. Saya mengendalikan pikiran saya dan hari ini, pikiran saya akan bebas, bahagia, dan positif. Hari ini saya akan menjadi baik dan berbelas kasih saya merangkul cinta dan menolak kemarahan dan kebencian saya ingin cinta menguasai hati saya dan di hari yang baru ini saya bertekad untuk bahagia dan puas Dan saya bahagia dan saya akan berbagi kebahagiaan itu dengan semua orang yang saya temui. Jika video ini bermanfaat jangan lupa untuk subscribe, like and share.